Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp525.000 atau naik Rp3.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.016.000, sementara emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp984.000. Cetakan antam naik Rp4.000,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 Sekian harga emas untuk tanggal 25 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.